Selamat siang semuanya. Kami lagi berada di Jembatan Mengkantung. Di Setaramese Barat, Kabupaten Manggarai. Inilah Jembatan Gantung Kenangan dari Seorang misionaris Asal Polandia Kupater Stanis SBD Jembatan ini dibuat Kira-kira tahun 1970 Dan sampai saat ini Masih bisa Digunakan atau dipakai Dengan baik Oleh masyarakat di sini. Ini sebelahnya tempat yang Baru